Teman-teman dikroncong guys itu kan me memilih jalur akustik. <tuh> jenengan timnya yang ini toh Mas, musik akustik ini toh? Ya. Iya. berarti jenengan master loh Mas. Kok master gimana mana toh, Pak? Loh, orang yang bisa pegang akustik secara bagus itu nggak sembarang orang, Mas. Iya. Yeah. Uh, tantangan awal yang ditemui itu adalah feedback. <tuh> Jadi kan dulu temen-temen dikeroncong guys itu kan me memilih jalur akustik e -e. Dengan pertimbangan satu ngirit orang kudu e -e. latihan studio Kedua Tadi karena tidak adanya ilmu dan pengetahuan itu dipikirnya akustik itu mudah Ternyata Karinodong, make e -e. Nah, satu waktu mah, satu e -e. waktu kan kita diundang uh, ya konser lah e -e. Diundang konser dan acaranya agak besar waktu itu Nah kalau nggak salah ingat itu audio engineer-nya Uh, apa, mixer operatornya itu kalau nggak salah, audio engineernya Seven 7 mm -hmm. yang, ya dia sudah, sudah pada level profesional ya, waktu beli hadir itu sudah semua sudah ter up, sama kru di timnya mm -hmm. dia uh, controlling dan segala macamnya itu kan waktu ngobrol, wah dia sama saya tuh se -se seperti hormat banget lho mm -hmm. aku, wah, monggo mas, silahkan di operatori loh jenengan aja pak saya nggak paham loh pak jenengan jangan jangan apa meredah pak loh meredah gimana saya nggak paham tenan pak loh, loh jenengan udah berani pegang akustik tuh, berarti master loh mas loh eh, master loh. maksudnya gimana pak loh jenengan apa timnya yang ini Thomas musik akustik ini toh Iya oh berarti jenengan master loh mas kok master gimana tuh, pak loh, orang yang bisa pegang akustik secara bagus itu nggak sembarang orang mas yeah. karena musuh apa ya, saya e, tantangan awal yang ditemui itu adalah feedback ee uh -uh. nah saya gak, ngerti mas, <laughs> nanti ilmu, maton gaya, maton maton manca, pikir gue colok, colok, colok, colok tapi ya bener, bangung, -bangu, segala macam. nah sama beliau kemudian di, di saya ngaku, pak, saya itu bukan nggak bukan gaya, gak, memang gak paham nah kalau paham dengan berkenan, saya malah pengen belajar oh iya mas, kemudian dia dengan santai gitu, ini anu mas, pasti se, sebaiknya, ee apa istilahnya apa ya, ulir ulir masing-masing frekuensi mm -mm. kalau bisa di, di levelnya yang flat, mm -mm. nol yeah. kalau perangkatnya bagus, nggak butuh, butuh di boosting mas yeah. bahkan ditambah setengah DB aja nggak butuh mm -mm. flat itu karena memang dasar dari public address atau mungkin sound buang atau mm. itu itu bukan untuk memake up kualitas audio Yeah. hanya memper, mem, mem, mem, memper, apa, menambah jangkauan apa ya, luasan area yang bisa kemudian mengakses suara itu mm -hmm. hanya memperbesar suaranya, bukan memodifikasi atau mem up suaranya oh, katakanlah Pak, berarti kalau untuk menangani semacam kayak feedback segala macam, nah itu anu mas, ada di pemotongan beberapa frekuensi iya, yeah. rata-rata yang... ada di ranah low itu kalau nggak salah di frekuensi 80 apa ya? delapan yeah, 80 ya, yang low ya, speedboot, yang, yang ada apa, potensial feedback, feedback gitu kan? uh. itu tergantung juga nanti subwoofernya oke okay. saya re responin mikrofon. Se sekalian aku juga tak sih uh, tau frekuensi-frekuensi yang relatif rawan feedback itu di frekuensi berapa aja mas? nek aku sering ngalami, itu ada di 80-60 yang low oke okay. kalau yang highnya di 3000-6000 sampai 6000 biasanya oke, okay. berarti misalkan istilahnya, nek apa? nah p 3 tiga? nya kecelakaan itu berarti, misalkan orang feedback, kulitnya ngurusnya nah, berarti ya. Nah, aku biasanya, <laughs> uh, eh, gini. Ini suara feedbacknya ngung apa nging? Oh, Nek nging berarti ini frekuensi tinggi nih. Ne, ngung, neng frekuensi low. Berarti nah. yang di di di, di upper tiga di situ ya. Anak-anak bulan, biar, biar presisi biasanya aku pakai HP, frekuensi analyzer, tontonnya feedbacknya di frekuensi mana ngung. Oh, di sini turun ini. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu apa, Mas? Perangkat yang digunakan apa, berarti? Yes, paling graphic EQ. Graphic EQ, graphic ya, paling grafik EQ grafik EQ ya? grafik EQ itu yang seperti, apa ya? yang ada banyak fader banget banyak banget oke oke oke, iya iya iya itu lumayan, berarti puluh sama di 3000an, oke okay, nah, siap tapi ya tetap kita harus mengukur karena kan beda frekuensi respon dari mikrofon kadang-kadang ya beda feedbacknya di mana gitu ini mikrofon sensitifnya di mana gitu kan iya yeah. ini speaker, de, de banterin yang nanti karakter ya itu. intinya gini lah uh, pengusaha sound system sebaiknya mengha, me, apa namanya, memperhatikan kualitas sama kenyamanan dan safety juga itu. Yeah, Jadi yeah. belum tentu settingan di tempat A sama dengan tempat B, ya kan? Kita lihat dulu tata akustiknya, penempatan speakernya, di mana, gitu kan? Order, order semi order, order, -order indoor beda inter, ya Beda. Sama-sama okay, okay, okay. order pun kadang-kadang beda, gitu kan? Iya. Yeah, yeah, nah, yeah. Tinggal nanti stage-nya gimana, gitu kan? kosongan sama ada penonton itu beda lo bisaan lo. Iya. Karena Kalo pernah ngalami itu. Apa istilahnya apa ya? orang itu kan jadi kayak peredam mas. Iya. Ya minimal bisa. menghambat frekuensi A -a -a. kan. Artinya kan ada ada apa? Nek suara kan sepengetahuan saya kan dari pantulan ya kita bisa mendengar suara itu. A -a -a. Artinya kan ketika ada yang menghambat, mm -hmm. ya kayak resistor lah. Artinya berarti kan suara lancar. berarti terkurangi. Defuser lah. Iya iya. Ya, ya, ya. ya, sama ini mas, aku ini nenggongin mendolak-ndolak per audio dan semacam itu ternyata yuk aksesoris supportingnya juga nggak sedikit ya iya yeah. kayak, ngendusiknya, tak tak tak jadi saya nanya, itu juga apa pak? pasu checker mas uh, hmm. di cek pasunya barangnya, pas yeah. mas DP, ya kalau pasunya kebalik ini suaranya mundur mas hmm, betul oh berarti betul ada mundur. gigi aturannya barang, <laughs> <laughs> audio lo, gigi airnya barang, no. kututip benaknya nah, barang. Oh. <laughs> mundur nih, terus, apa nih? Ya tadi menge frekuensi analyzer. Mm -hmm. Sekarang bisa pakai aplikasi ya. Banyak ya aplikasi, ya. bahkan ada mic RTA langsung tancap di HP. Nah, gitu. RTA itu yang kan? nganu. untuk apa untuk namanya? Untuk ngecek itu ya, flat Aa. apa? No, ngecek apa? Ngecek frekuensi ngecek untuk frekuensi, apa namanya? menentukan titik potong cross apa namanya? E apa namanya? crossover, crossover point, nah, okay. crossover point ya gitu. Nah, jawabannya ya, Mas ternyata kita di sekitaran Solo Raya ini, itu juga kita punya teman namanya Mas Kies uh, uh. Mas Kes Nanto kalau nggak uh, uh. salah beliau itu apa ya, ATM ya, mengamati, meniru, memodifikasi uh. RTA-Mate dan beliau RTA sudah ambil. berhasil membuat itu homemade RTA itu uh, uh. nanti, wah keren jane kapan-kapan kita sana ya uh, uh, aku, nah. waktu itu kan, apa ya, saya sangat respect dengan beliau karena beliau apa namanya, waktu itu kan nggak sengaja gue golek, golek, apa mencari builder mixer Mixer mm -hmm. anak bangsa lah mereka ada nasionalis gitu <laughs> nah waktu itu ketemu di Facebooknya Mas Kes, dia bikin mixer mm -hmm. terus saya, Mas, saya tak dulan ke sana, boleh silakan Mas, dulan ke sana dia memang tidak membuat dari awal ya mm -hmm. dia mengamati beberapa mixer dan ada beberapa, apa namanya Rangkaiannya dia cloning dari beberapa sumber mm -hmm. Terus kemudian dijadikan, dimodifikasi jadikan produknya mm -hmm. Itu ketika sebelum era membanjirnya produk tina mixer Cina di Indonesia itu Dia cukup lumayan mas mm -hmm. Penjualannya cukup cukup lumayan juga itu Apa namanya Dalam satu bulan bisa menghabiskan lebih dari 20 sampai 30 mm -hmm. unit Dan akhirnya kan ngobrol, bah. ternyata beliau juga cukup interest di dunia itu mm -hmm. Sampai satu waktu pas aku duluan ke sana, mm -hmm. Dia menunjukkan itu. Ya apa, Mas Kok seperti colokan mic tapi kok mengecil tuh?" Mm -hmm. Ini mic RTA, Mas. RTA itu, digo ngukur. Loh, mm heeh. -hmm. Ngukur-ngukur bareng apa gatel? Dan sebutan <laughs> lainnya kan measurement mic. Oh, measurement tuh gitu. pengukuran ya? Ya untuk itulah pengukuran gitu. Oke, okay, ya. oke, okay, oke. Okay. Nah. Nah, nanti mungkin anu, Mas, kita mungkin Mas Udin perlu nyoba dan perlu mm. mereview akui, waktu itu kan karena tadi mengapresiasi karya beliau hmm. Saya ngomong, mas, aku bisa bantu apa, mas? Saya nggak paham elektronik, nih aku pengen ilangilah, lah, pengen ikut hmm. andil lah dengan Karena saya respect dan appreciate dengan ini Lah waktu itu beliau, kan, mas? Punya kendala itu di masalah casing hmm. Nah, saya kemudian menawarkan, mas, misalkan tak tak mencoba juga melu meluga WKP, mas hmm. Dari material apa, mas? Ini? beliau kan sudah bikin mm -hmm. tapi dari printer 3D dan itu kosnya juga ya tapi terjangkau lah mm -hmm. terjangkau cuman kan materinya plastik mm -hmm. rentan untuk kebanting segala macam karena kan nenggoni lapangan juga segala macam kemungkinan terjadi lah yeah. yeah. nah itu saya mas aku pengen pengen mensupport jenengan dengan membuat kan casing lah mm -hmm. saya tolong dikasih ukuran sama gambarnya nah waktu saya kerja nah itu kalau nggak salah bengkelnya yang ngasih kontak jenengan dulu mas yeah tapi yang jenengan maksud orangnya dalmarhum, ah, ah, ah. ya yang meneruskan sekarang putranya, nah saya apa, diskusi di sana, kemudian sama beliau dibuatkan mock up sekaligus daminya, dami, daminya